Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2022. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2022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 Secara umumnya, Two absurd itu diartikan bersifat memilih satu lakukan dan satu tinggalkan. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2022 tidak akan mengalami penurunan, tidak akan mengalami gangguan, namun di sini seorang Scorpio hanya mendapatkan beban pikiran yang dimana di sini untuk menentukan jalan kehidupan yang lebih bagus lagi. Di sini hanya beban pikiran yang ia dapatkan dan tidak akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cup Secara umumnya Queen of Cup ini diartikan seorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri Dan di sini menggambarkan ada dua prediksi Yang pertama, seorang Scorpio akan mendapatkan beban pikiran Untuk menentukan calon pasangan, calon pendamping hidup di bulan Februari tahun 2022 Namun tidak akan berdampak negatif kepada kesehatan Dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung, menurut seorang Scorpio Untuk mendapatkan kesehatan serta memberikan masukan kepada seorang Scorpio Untuk menentukan pilihan terbaik di dalam kehidupan dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Star secara umumnya destar itu diartikan impian harapan dan cita-cita dan jika kartu destar kita gabungkan dengan kesehatan seorang Scorpio di sini menggambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan beban pikiran namun tidak akan berdampak negatif kepada kesehatan yang dimana di sini seorang Scorpio mendapatkan beban pikiran untuk menentukan pilihan pendamping hidup untuk menentukan pilihan pasangan yang dimana di sini seorang Scorpio mendapatkan cita-cita atau memimpikan sebuah pasangan yang sangat-sangat menerima Scorpio di bulan Februari tahun 2022 impian harapan dan cita-cita seorang Scorpio juga akan bisa diwujudkan dengan menentukan satu pilihan yang dimana di sini diberikan masukan oleh pasangan Scorpio sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah five of pentacle ataupun 5 koin Secara umumnya five of pentakel itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan kita suka membantu orang lain namun dalam keadaan sulit dan di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2022 tidak akan mengalami gangguan apa apa tidak mengalami pengenaikan tidak mengalami penurunan di sini disarankan kepada seorang Scorpio baiknya fokus kepada diri sendiri perbaiki keuangan tata kembali keuangan barulah membantu orang lain. Di sini juga digambarkan seorang Scorpio meskipun dalam keadaan susah, keadaan sulit, seorang Scorpio akan rela memberikan dan membantu orang lain meskipun yang dibantu. Sangat-sangat diperlukan oleh seorang Scorpio sendiri. Dalam kategori ini, seorang Scorpio mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Namun di sini aura yang positif akan Scorpio dapatkan, yaitu dengan terbukanya pintu rezeki di bulan-bulan berikutnya. Dan untuk kartu support energinya adalah... King of Pentakel. Secara umumnya King of Pentakel itu diartikan seorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun perlu dilakukan suatu perubahan yaitu menata kembali pengeluaran pendapatan. Memperbaiki kembali pengeluaran pendapatan ataupun dalam kategori ini, memperbaiki keuangan sendiri, baik ulang, membantu orang lain. Di sini juga orang yang positif didapatkan oleh seorang Scorpio, Dimana mana di sini suka membantu orang lain dalam kategori orang tua, meskipun seorang Scorpio sendiri sedang sulit. Dan jika kartu destat kita gabungkan dengan keuangan seorang Scorpio, di sini menggambarkan. Impian harapan cita-cita seorang Scorpio untuk membantu orang tua, membantu orang lain, ataupun dalam kategori adalah orang yang lanjut usia akan bisa ia wujudkan di bulan Februari. Meskipun dalam keadaan sulit, seorang Scorpio akan mendapatkan aura yang positif, dampak yang positif, dan di sini seorang Scorpio mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingannya sendiri, merupakan suatu tindakan yang akan mendapatkan karma baik di bulan-bulan berikutnya dalam kategori keuangan. Dan di sini keuangan seorang Scorpio di bulan Februari tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah Nine of One ataupun 9 tongkat. Secara umumnya Nine of One di sini diartikan melakukan sendiri dan mulai belajar dari orang lain. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini beberapa prediksi digambarkan yang pertama. Seorang Scorpio akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dimana karma positif ia dapatkan dengan suka membantu orang lain meskipun dalam kehal kesulitan dan di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan memilih satu jalan yaitu satu pekerjaan satu job yang nilainya sangat besar yang dimana di sini menjadi beban pikiran kepada dirinya yang tidak akan berdampak negatif kepada kesehatannya juga yang dipung dengan kartu zu opso yang mampu mendukung mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan membuat sebuah usaha yang dimana usaha sendiri yang dia pelajari dari orang lain yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah page of sword secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kali pekerjaan seorang skopi akan mengalami peningkatan di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini beberapa prediksi yang pertama seorang skopi akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan banyak job yang dimana di sini merupakan doa dari seorang anak yang dimana di sini tujuan seorang skopi juga untuk membahagiakan seorang anak yang dimana di sini juga aura yang positif didapatkan karena membantu orang lain dan di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan memilih satu pekerjaan yang dimana nilainya sangat besar yang mampu mendoka keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi yang didoakan oleh keluarga didoakan oleh seorang anak Scorpio sendiri serta di sini seorang Scorpio akan membuka sebuah usaha yang usaha miliknya sendiri yang dibantu oleh keluarga dibantu oleh seorang anak Scorpio dan di sini merupakan aura yang positif karma yang positif yang ia dapatkan dikarenakan suka membantu orang lain meskipun dalam keadaan kesulitan dan jika kartu desta kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan impian harapan cita-cita untuk mendapatkan karir kehidupan finansial jauh lebih meningkat akan bisa diwujudkan di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini kehidupan akan berubah dengan mendapatkan banyak jawaban tawaran pekerjaan dengan membuka usaha sendiri. Dengan memiliki usaha sendiri, dengan memilih satu pekerjaan yang nilainya besar, yang dimana sini didukung diduakan oleh keluarga, didukung diduakan oleh seorang anak Scorpio sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 7 of cup ataupun 7 piala. Secara umumnya, 7 of cup itu diartikan memiliki banyak keinginan sehingga gagal fokus dengan yang satu ataupun yang di depannya. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio yang sedang single memiliki banyak impian, banyak harapan kepada semua orang, kepada banyak orang, sehingga seorang Scorpio yang sedang single gagal fokus kepada yang di depannya saat ini, yang memperhatikannya, yang dimana di sini seorang Scorpio disarankan untuk fokus kepada yang satu, dan mulailah membuka hati, mulailah menjalani hubungan asmara dengan seseorang tersebut, yang dimana di sini akan bertampak positif kepada hubungan asmara, dan kepada seorang Scorpio yang sudah berpasangan di sini menggambarkan seorang Scorpio memiliki banyak impian banyak harapan untuk memberikan kebahagiaan kepada seorang pasangan yang mana di sini membuat seorang Scorpio memberikan pengorbanan memberikan perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan di bulan Februari tahun 2022 dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Swords secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan kepada seorang Scorpio yang sudah single Fokuslah kepada yang memberikan perhatian. Saat ini, fokuslah kepada seseorang yang ada di depanmu. Saat ini, mulailah melangkahkan kaki untuk menjalin hubungan asmara bersama seseorang tersebut, yang disimpulkan dengan Queen of Sword yang dimana disini akan mampu membuat kebahagiaan hubungan asmara mendongkrak kehidupan asmara lebih bagus lagi, dan kepada seorang Scorpio yang sudah berpasangan sedang memberikan perjuangan untuk memberikan kebahagiaan hubungan asmara kepada seorang pasangan yang dimana mana di sini Queen Oxford merupakan pasangan yang selalu memberikan aura yang positif kepada seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2022 dan jika kartu desta kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Scorpio di sini menggambarkan Impian harapan cita-cita bisa diwujudkan oleh seorang Scorpio untuk mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara, keharmonisan hubungan asmara dengan perjuangan, dengan pengorbanan, yang dimana di sini pasangan disimbolkan dengan Queen of Swords yang memberikan awal yang positif untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2022. Dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio itu berada di angka 2, 25, 59, 97, dan 78.